Oke, Pak, kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi CEMU yang uh, performanya tuh kurang dan ya FPS-nya tuh kalau koster dan kebanyakan starter kayak gitu. Dan sebenarnya untuk uh, cara mengatasinya sebenarnya udah saya bikin di video sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin ini part keduanya. Di part ke-1 kita uh, ngomongin tentang yang precompile shader ya gitu. Cuman untuk yang precompile shader itu yang cara yang simpelnya gitu yang uh, lebih mudah karena kalian nggak harus uh, otak-atik untuk uh, file dari CEMU-nya gitu. Dan untuk yang kepada kedua ini kita akan langsung uh, mendapatkan shader semua gitu ya jadi kalian nggak harus ngekompil kan harus ngebikin lagi setiap ada shader yang belum dibikin gitu jadi udah otomatis semua shader dan tinggal kalian buka aja untuk uh, folder semuanya dari sini ada folder yang bernama shader cache gitu tinggal kalian buka aja dan tinggal kalian klik aja untuk yang transferable gitu dan di sini kalau gamenya udah kalian buka gitu seharusnya nanti di sini akan ada kodenya gitu ya dan sebenarnya untuk kodenya di sini cuman ada satu karena saya cuman main satu doang sih untuk uh, gamenya nya walaupun yang dua lainnya belum saya mainin. Jadi di sini adalah uh, cache-nya gitu ya. Seadanya di sini kita akan uh, cari di internet. Kalian bisa cari di mana aja sih sebenarnya gitu. Cuma saya di sini pakai yang Jupiter, gitu ya, yang uh, website yang suka saya pakai gitu untuk uh, cari seadak cache gitu. Jadi uh, seadak cache ini kalian nggak harus ngekompal karena nggak harus bikin lagi. Jadi udah semuanya gitu. Di sini nanti akan ada tulisan uh, download complete seadak cache for better performance gitu. Setelah kalian download tinggal klik-klik aja gitu. Nah udah diklik nanti tinggal download aja kalau udah ada gitu tinggal kalian uh, buka gitu untuk filenya. Sini kita akan buka untuk uh, shader yang udah kita dapetin dan uh, tinggal kalian copy aja sih gitu ya, untuk namanya dan kalau udah ada gitu misalnya di sini untuk namanya nih, ya untuk namanya nih uh, di sini untuk uh, shadernya ya namanya ini kan sama lo sama yang ini kan. Jadi yang awalnya itu atau yang uh, sebelumnya itu harus kalian hapus dulu atau mungkin kalau kalian misalnya mau replace terus kasih cuma di sini kita akan replace aja sih. Atau mungkin uh, kalau kalian memang tidak terbiasa dengan replace. Kalian bisa shift delete aja yang alamanya gitu. Dan tinggal kalian uh, pasangin yang uh, barunya gitu. Contohnya kayak gitu aja dan udah gitu. Untuk yang tadi uh, size-nya 400kb dan yang ini adalah 4000 gitu. Jadi yang ini adalah 4MB dan yang tadi adalah 0,4 ya. 0,4MB. Jadi yang ini 4MB atau ya sekitar 4,5MB lah. Memang untuk shader nggak terlalu gede. Dan sini kita akan uh, buka aja untuk uh, gamenya gitu. Nah nanti kalau sukses nanti akan ada tulisan kayak gini uh, Compiling shader gitu Dan ini jadi kalian gak harus uh, Compile setiap Misalnya setiap scene gitu ya Jadi biar uh, gak starter Karena kalau ngecompile itu biasanya fps-nya jadi drop gitu ya Jadi starter dan Ya tinggal kalian tungguin aja sampai beres Dan tinggal kalian uh, mainin gitu untuk gamenya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya, uh, setelah itu tinggal kalian mainin aja, tunggu aja sampai beres tergantung dari kecepatan laptop atau prosesor kalian gitu ya. Dan thanks for watching, bye-bye.